Hari ini kita udah mau siap-siap untuk uh, berangkat ke Mentawai karena kapalnya kita jadwalnya pagi dan ini barang-barang yang mau kita bawa ke Mentawai dan di rumah sekarang semuanya lagi mempersiapkan. Uh, hal-hal yang kita perluin untuk berangkat ke Mentawai tentunya halo ada mama paksa udah siap, saya juga udah siap dan ini mama mama masak apa ma? ini masak tempe untuk bawah bebi ke Mentawai terus apa lagi? Uh, nasi sama sambal layam. Mau memasak tempe untuk dibawa ke mentawai. Ya nah, itu apa, Mbak? Nah, ini cabe peselayan. Oh, ini cabe peselayan. bisa nah, iya. kedinginan makanan, eh? jadi ya. nanti kedinginan makanan kalau saya makan di sana aja mukus kayak aja loh <laughs> ya jadi kemarin Mama nanya mau mau bawa apa ke ke ke Mentawai, ya saya bilang ya nggak perlu uh, ribet lah gorengan aja udah, gitu. jadi sekarang uh, Untuknya, uh, apa namanya uh, mama nyiapin gorengan sih? ya Untuknya, oh ya sekarang saya mau mesen hmm. itu dulu, apa ya, namanya ya. grab, oke okay. ya, oke, okay, uh, jadi Uh, taksinya udah dipesan dan kita lagi nunggu taksi sekarang kita mau prepare bareng-bareng dulu ayo siapin bareng-bareng siapa gitu sampai ini so uh, jadi apa mobilnya udah datang kita mau masukin bareng-bareng ke taksi oke okay. oke okay. itu itu taksinya nanti kita naik sama apa bang, bang, puterin aja ke sini bang, oke, okay. <tuk tangan> apa, iya, tunggu mama. Ada lagi mah yang mau di bawah? Ini uh, mas. Ya, mas Ini nanti yang um, pasang Cepetan Ma ini udah jam itu Mobilnya udah datang? Udah datang Pegang, pegang pegang di, di pangku, di pangku. Nah, cilla. Cilla Ceti, Jangan apa? Oke. jangan apalah. bye ya. Yuk. jangan <nom metros pose generally> Ya. Oke, terima kasih banyak ya, Bang Iya, sama Terima kasih banyak ya, Bang Iya, sama hmm. Terima kasih, Pak ada apa yang Enggak Hah? Hari Sabtu Hari Sabtu? Enggak ada Sabtu, pagi, Pak Waduh Wah. Wow. Gimana ya? Adanya kapal hari Sabtu pagi ya udah ya kapal nggak ada hari ini padahal ini kapalnya sih jadwalnya hari Sabtu pagi rupanya sudah dukung gitu ya aduh <laughs> kenapa? biasanya kan hari Kamis hari Selasa Kamis sabtu hmm. sekarang nggak ada lagi adanya hari di hari Sabtu yaudah kita harus balik lagi ke rumah mau nggak mau oke okay. yaudah teman-teman kita harus pesan taksi lagi Aduh gimana nih om? Tidak bisa. Ya, <laughs> gak bisa ini kita. Ya you, for your information guys, kita tuh nggak bisa nebak kapan jadwalnya kapal. Kadang-kadang jadwal kapal hari apa aja? Hari Sabtu Hari bukan hari pertamanya? Uh, uh, hari Senin. Selasa Selasa, Kamis, Kamis, Sabtu Padahal di jadwalnya itu Selasa, Kamis, Sabtu sekarang, Tapi sekarang nggak ya. ada kapal hmm. untuk kementawa ya Jadi ya Jadi aku sudah kemas Gampolo aja dia hari gimana Ambu-ambu aja Ambu-ambu apa Gampolo? Gampu-ambu Kita lihat nanti aja Oke ya. itu pasti Oke okay. Masih sore ini taksinya udah datang Ke ujung tanah, Bang? Iya, pagi, Bang. Pagi, Bang. Sekarang kita mau naik taksi balik ke rumah lagi. Halo Bang. Ah. Ini lampunya boleh dimatiin? Oh, boleh, boleh, Ya, gitu. Jadwal kapal sekarang kadang-kadang uh, sesuai, kadang-kadang enggak. Enggak tertentu. Enggak tentu. Bahkan kapal yang gede ambu-ambu atau Gambolo pun uh, sama juga. Enggak sama juga ya mau, gak mau hari ini kita kecewa <tuk> <tuk> ya, um? ya apa nggak jadi berangkat bang iya kapalnya itu apa namanya nggak uh, berangkat hari ini seharusnya jadwalnya serasa kamis sabtu tapi pas hari kamis ini nggak berangkat Jadi kita harus nunggu lagi hari uh, Sabtu Untuk uh, Jadwal kapal selanjutnya Ada orang yang juga yang bawa atas itu Maju dikit Iya oh. yeah. Maju dikit hmm? Maju dikit Nah Tuh, Yang bawa atas itu tadi yeah. Waktu kita sampai Iya yeah. <laughs> Saya mungkin <kaya> juga Akhirnya <laughs> tidak jadi Dicu sekali <laughs> Kayaknya kita di prank sama jadwal. Kan pelabuhan ada dua, bang. Iya. Ah, yang di situ kan ada berangkat. Iya, yang di uh, bungus. Yang di bungus kan. Ah. Tapi yang di bungus besok. Besok, Hari Sabtu, ya hari, hari. sorenya sore, Jumat sore. Ya? Itu pun harus enggak uh, langsung ke itu ya. Enggak langsung ke Siberut. Ya langsung harus. itu. Oh, yang besok langsung. Iya. Kalau hari Selasa eh uh, dulu, sampainya hari Kamis sore di Siberut. Hmm. Kalau besok enggak ayah, ah, besok kapalnya yang jadwal yang enggak transitnya. Ya. Tapi satu malam. Gak Tapi apa tapi kita berangkatnya satu malam ya. ya kita lihat aja nanti kita mau pakai kapal yang mana lagi kita bakalan sampai di rumah nanti rumahnya di itu ya bang di depan cucian tas yang pagar hitam di sebelah kiri nah, nah kita udah sampai di depan aja bang maju dikit di depan, -depan. udah balik lagi di rumah dan uh, kita bakalan uh, lihat perkembangan kalau kita bisa berangkat besok kita berangkat besok kalau bi nggak bisa berarti kita ngambil jadwal hari Sabtu dan segitu aja video hari ini sampai jumpa di video selanjutnya bye